Baiklah persahabat sahabat, seluruh kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Akhirnya vitamin yang kita tunggu-tunggu muncul juga persahabat yang langsung Persahabat dari dalam kita, kita lihat aja tuh Masya Allah gembira banget ya saat melihat ini Lesti dan kakak Bilar ini bahagia tuh Masya Allah Dan kalian harus tahu ini persahabat ya sih sama ruangan Du, persahabat ya. Ini adalah rumah baru dari Lesti dan Bilar Alhamdulillah persahabat ya Rezeki anak soleh Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk keduanya Amin Dan bahagianya Mereka tentu berpelukan. persahabat yang Perhatikan di video ini Kakak Bilar di dalam asyik tuh Masya Allah, senangnya para ya Luar biasa Selalu bahagia melihat kebahagiaan Dari Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut pun di kembali oleh akun Leslar.lovers Ada kalimat caption yang dituliskan cie rumah baru puyuk puyuk katanya tuh Masya Allah banget ya Dan kita lihat di kolom komentar Banyak tanggapan yang diberikan Dari akun Sri Wanti Mengatakan Rumah yang nomor 2 kemarin yamin, katanya tuh kita lihat di jawaban komentar dari akun Syahrul Ia yang dilebak bulus, Jakarta Selatan, dekat sama tempat lokasi syuting, katanya tuh Masya Allah banget ya rezeki, lesti dan bilar, luar biasa, mudah-mudahan selalu bahagia, sukses dan selalu sehat Amin, ya rabbal alamin Kita masih menunggu kejutan yang berbaik selanjutnya, persahabat mudah-mudahan ada cirukan vitamin yang lebih cute dan lebih dari idola kesayangan kita, tetap stay tune dalam dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dari informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.